Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambu Siripno Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu segera Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan aksi nyata saya Yaitu pembelajaran terdiveriansi dengan keterampilan membaca decoding dan pemahaman ini oleh saya sendiri yaitu Bambang Sirupno dari SDN 2 Babercur dengan judul aksi nyata saya adalah sosialisasi pentingnya kompetensi literasi siswa dan guru literasi adalah kemampuan untuk mengenal, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditory dan digital mengenal topik lintas dan keilmuan. Kemampuan literasi dapat dicapai peserta didik dengan membaca, menulis, menyimak, memeriksa dan berbicara. Demi menciptakan peserta didik yang literasi pendidik pun juga harus meningkatkan kecakapan literasinya Maka dari itu, pendidikan harus memahami literasi secara mendalam Melaksanakan pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi Dengan peserta didik dan turut aktif mengembangkan kecakapan literasi dirinya Apa pentingnya literasi bagi siswa? yaitu untuk memperkaya pengetahuan dan kosa kata, menambah informasi dan wawasan baru, meningkatkan kepekaan informasi, meningkatkan pemahaman, mengasah daya ingat, dan meningkatkan kreativitas dalam menulis. Pentingnya literasi begitu. Guru perlu dicontoh bahwa seorang guru yang aktif berliterasi akan ditiru oleh siswanya. Misalnya guru aktif menulis, membaca, dan literasi yang lain akan diikuti jejaknya oleh para siswanya. Akhirnya akan berpengaruh bahwa kemampuan literasi guru sangat berpengaruh terhadap gairah siswa dalam berliterasi. Dengan keaktifan guru dalam berliterasi, akan memotivasi siswa dalam berliterasi pula. Ini sesuai dengan kompetensi literasi guru dalam perdirjen GTK nomor 0340 garis miring 2022 bahwa kompetensi literasi adalah kemampuan guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan Menafsirkan dan mengomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai teks sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Bagaimana strategi pembelajaran untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa Guru harus memilih bahan ajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan membaca siswa Guru menyampaikan materi untuk meningkatkan motivasi dan minat baca siswa. Guru meningkatkan pendampingan agar siswa benar-benar dapat memahami teks dalam bahan ajar. Untuk memahami literasi, bahwa harus melaksanakan pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi siswa. Yang kedua, mengembangkan kecekapan literasi Ini kegiatan literasi, yaitu kegiatan membaca di dalam kelas Bisa pula kegiatan membaca di luar halaman Bisa pula kita kegiatan membaca Membaca tidak harus membaca buku, namun bisa membaca pertanyaan lainnya pada waktu istirahat atau waktu-waktu luang. Bagaimana strategi pengembangan diri dalam kecakapan literasi guru? Yaitu banyak membaca, guru banyak menulis, guru melakukan riset, dan guru bergabung dengan komunitas guru belajar. Pendidikan harus melibatkan peserta didik serta aktif dalam kegiatan baca, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan, meminta peserta didik untuk bergantian membaca, membacakan cerita dengan intonasi dan ekspresi menarik, memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ini umpan balik dari guru, ini dengan rekan sejawat, yaitu menurut bapak ibu, apakah pemaparan saya tentang sosialisasi pentingnya kompetensi literasi siswa dan guru mudah dimengerti? Lain ini dijawab oleh teman sebagai empat balik. Dengan pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, strategi apa yang harus dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi literasi siswa? Teman balik bisa kita gunakan dengan Google Form. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kegiatan aksi nyata kali ini. Sampai bertemu untuk aksi nyata berikutnya. Dari saya, Wabillahi taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.